Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya selamat malam semoga di malam yang menyenangkan dan membahagiakan ini semua diberi kesehatan ya di tengah-tengah era masih pandemi kita ya mungkin belum belum belum lepas ya selamat malam semuanya selamat datang di Talks on by Kelas Data Ikra. Saya kenalkan diri dulu, saya Fajar zaman CEO dari Ikra. Malam ini saya akan menjadi host Talks On yang ke-27. Ya. Ternyata sudah ke-27. <laughs> saya baru sadar sudah ke-27. Ya. Jadi Talks On ini baru kita buat sekitar satu tahun terakhir semenjak um, ya kita bekerja secara uh, digital, remote. ya. Jadi rutin menyelenggarakan webinar. Kali ini kita akan ber Kolaborasi seperti seminggu uh, sebelumnya, uh, di bulan Januari ini kita ada serial kolaborasi dengan Telkomsel ya. di mana Talks on Topic kali ini mengambil tema atau mengambil judul Leveraging Causal Effect Uplift Model to Maximize Business Impact from uh, Personalized uh, Marketing ya yeah. Jadi Talks on ini akan uh, kita Uh, diisi oleh salah satu ekspert ya di bidang data khususnya di industri telco ya nanti saya kenalkan, mungkin sudah lihat posternya uh, dan industri sendiri, industri telco sendiri sangat menarik bagi saya pribadi sejak saya mungkin berkecimpung di dunia data or spesifik di big data mungkin uh, sepanjang karir saya uh, sekitar belasan tahun Sejak 5 tahun terakhir saya berkecimpung lebih data, saya uh, terpapar ya dengan beberapa use case di telco yang saya rasa use case-nya itu bisa dibilang sangat variatif ya. Uh, waktu itu saya mungkin akan mengerjak, sudah mengerjakan satu dua use case. Nah, mungkin sekarang sudah ribuan use case mungkin ya. Nanti saya mungkin akan jelaskan lebih detail dengan uh, oleh, oleh Pak Umar ya. Saya mungkin sedikit mengenalkan ya. Uh, buat teman-teman yang baru join di Talks on ICRA, saya akan ngelakang sedikit tentang Ikra dan juga Telkomsel. Ya, Sebelumnya uh, kita mulai Talks on, ya. uh, saya mungkin mengingatkan lagi uh, tentang Ikra. apa sih itu Ikra? Ikra adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi dan talent development di area data, bisnis innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Jadi kita punya... Solusi untuk korporat uh, dan juga individu ya di Salah satunya di kelas data ini uh, Di talks on Kemudian kelas data sendiri Kelas data by Iqra Di antara sekian banyaknya program Iqra Salah satunya adalah kelas data ya uh, Kelas data adalah program dari Iqra Yang memberikan berbagai kelas belajar data Yang terbuka untuk publik Sesuai dengan tagline kami Analytics for everyone ya. Jadi tidak hanya untuk teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dunia analytics sudah lama, tapi juga teman-teman uh, yang baru, baru mulai, uh, dan tertarik untuk memulai. ya Jadi, F for everyone. Talks on yang teman-teman ikuti saat ini juga merupakan contoh program yang ada di kelas data, yaitu live streaming webinar yang menghadirkan para profesional expertise uh, di bidang data. Sedikit salah satu program lagi saya coba uh, apa Infokan. Tadi mungkin ada beberapa cuplikan video tentang Solver Society. Pembahasannya use tentang bagaimana kami sebelumnya 2020 awal membuat prediksi tentang jumlah kasus di tiap daerah menggunakan data flight ya. Dari flight 24, flight 24 uh, radar. Jadi uh, selain kelas data baik Ikra ada juga nih program Solver Society. Nah, itu yang tadi Solver Society membuat use case terkait COVID-19. Jadi, Solver Society adalah program membership enam bulan dari IKRA yang fokus pada pengembangan critical thinking dan problem solving berbasis data melalui pengerjaan project bersama mentor dan komunitas. Jadi, kalau kelas data ada kelasnya, kalau Solver Society akan banyak langsung nyemplung praktek di proyek, jadi belajar sambil. Mengerjakan proyek untuk social innovation impact, Solver society berupaya mempertemukan subject matter expert dan data enthusiast uh, bersama mengerjakan proyek sosial isu di Indonesia. Jadi, untuk tema yang kita akan buka di Februari nanti adalah Smart tourism atau terkait pariwisata, ya karena challenge-nya banyak sekali. ya Kita mau coba menumbuhkan industri uh, sektor pariwisata, uh, challenge-nya banyak, tapi... Uh, kami rasa inilah yang kita harus solve. Ya. Beberapa benefit solver society adalah akses toson on dan hands on. Ya. Jadi bisa akses ke toson on, hands on kita. E-learning ya. e adalah recorded uh, course yang kita sudah siapkan secara digital. Dan materi pembelajaran lainnya. Jadi kita siapkan juga materi dasar untuk teman-teman pelajari. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi ikracom uh, ikra.com.solver-society. Atau hubungi email solver tosai di @ikra.com. Nah, uh, saya juga mau jelaskan nih dengan partner kami untuk Toson ini yaitu Telkomsel. Yang pasti teman-teman sudah pasti sudah sangat familiar ya. Cuman saya coba akan informasikan lagi Telkomsel adalah operator telekomunikasi seluler digital terdepan di Indonesia yang saat ini melayani lebih dari 170 juta ya, 170 juta pelanggan hingga yang berada di daerah pelosok.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 <tuh> buat teman, teman bisa kunjungi dan follow Instagram @telkomsel dan @live_telkomsel untuk mengetahui lebih lanjut uh, tentang Telkomsel. Nah, saatnya saya sudah uh, memperkenalkan, ya, memperkenalkan masuk ke uh, uh, acaranya. Kita akan memberikan spesial di 2021 yang tadi saya sebutkan, Kelas Data Baikra berkolaborasi dengan Telkomsel dalam menyelenggarakan Talks On, bertambahkan analytics in telco industry. Ini industri yang sangat menarik, ya, tapi mungkin nggak banyak orang yang punya pengalaman, jadi di sini kita memanggil uh, speaker yang sangat uh, expert di bidang ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, uh, topik malam ini berjudul Leveraging Causal Effect, Uplift Model to Maximize Business Impact from Personalized marketing. Di mana kita akan mengeksplor bagaimana causal effect model berproses ya. a testing dilakukan dan optimisasi personalized campaign di Telkomsel. Nah, dengan siapa? Bersama Pak Umar Fudin. Ini mungkin di sini uh, titipan disebutnya Mas Umar ya. Mas Umar sendiri sudah berpengalaman di dunia data dan analytics selama 16 tahun dan saat ini menjabat sebagai General Manager Business Data Engineering atau dalam uh, apa uh, role lain adalah marketing data science lead at telkomsel nah jadi buat yang penasaran gimana sih implementasi data science for marketing di telco ya yang sudah pasti datanya itu luar biasa banyak ya yang saya tahu juga beberapa perusahaan besar di global mungkin kalah nih sebagian dengan size of datanya telkomsel oke okay. semuanya mari kita sambut pak umar halo pak umar Halo, assalamualaikum Mas Fajar, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah bergabung di talk on Ikran malam hari ini. Gimana kabarnya Pak Umar? Alhamdulillah baik, Mas Fajar. Sehat-sehat ya Pak Umar ya. Alhamdulillah di saat pandemi, Alhamdulillah kita masih uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa produktif, bisa belajar ya. Uh, dan yang saya tahu juga di sana mungkin uh, apa work from home ya Pak Umar ya. Ya, saya 100% dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang work from home. Tapi bukan berarti menurunkan produktivitas. Kita tetap menunjukkan uh, produktivitas kita buat uh, company. Nice. Jadi kalau di kalau saya mungkin lihat kan perusahaan besar corporate sebesar Telkomsel, wah, work from home gimana ternyata bisa ya Pak Umar ya? Bisa. Uh, karena memang bisa dibilang ya uh, sumber daya uh, apa? manusianya sudah siap ya, Pak Omar ya, dengan agility dan juga perubahan di dunia digital ya, yang tadi disebutkan terdepan di uh, broadband digital ya, Pak Omar ya. Thank you for coming, Pak Omar. I hope you enjoy uh, talks on. Ya. Sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai, saya akan bacakan beberapa hal ya yang penting uh, meng, uh, selama mengikuti sesi talks on ya. Mungkin ini akan di share ya. Oke di sini ada di apa di layar ya teman-teman. Uh, yang pertama adalah saat sesi talk berjalan diharapkan mute ya teman-teman ya mode mute dan video off ya. Kemudian seluruh peserta menggunakan nama zoom yang sesuai atau terdaftar di Goers ya dimana platform untuk pendaftaran event kita. Kemudian peserta yang mengikuti sesi talk on hingga selesai berkesempatan ya memenangkan voucher. Nah ini dia nih voucher class on. Jadi kita punya satu satu uh, program selain talks on yang webinar seperti ini, class on yang kelas ya, uh, yang durasinya sekitar tiga kali pertemuan yang akan diundi untuk diumumkan Jumat 22 Januari uh, 2021 uh, pukul uh, jam 7 malam di Instagram @kelasdata_ikra. Oke? Okay. Jadi voucher class on dan sertifikat hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form. Sesi Talks teks Sesi Sekarang di akhir acara. ya. Jadi pastikan sampai akhir ya teman-teman ya. Kemudian ini sangat kami sarankan ya, update kegiatan kita Talks malam ini dengan tag dan mention Instagram at ikra-id at dan yang pasti at live at Telkomsel. juga caption kesan-kesannya ya teman-teman ya, mengikuti kegiatan Talks on, apa yang disampaikan mungkin selama nanti Pak Umar akan sharing, Uh, tolong mungkin bisa direkap gitu ya jadi bisa ada uh, pencerahan buat teman-teman lain yang uh, apa yang menjadi follower dari teman-teman kemudian seluruh peserta diperkenakan untuk mengajukan pertanyaan selama talks on berlangsung ke akun ikra Indonesia privately ya jadi ada zoom chat nanti bisa send message aja ke akun ikra Indonesia namun akan dijawab pada saat sesi Q&A jadi ini kita akan tampung mungkin tidak semua kita jawab karena masalah waktu dan saya akan akan memberikan pertanyaan sesuai dengan teman-teman. Kemudian moderator akan memilih, yaitu saya, memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan. Pertanyaan akan ditampung dan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A. Dan moderator berhak menolak nih pertanyaan apabila tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian juga mungkin tidak relevan dengan uh, apa uh, topik. ya. Dan pasti sesuai dengan waktu yang sediakan. Tapi mungkin kemarin saya habis ngobrol Pak Umar, kita masih bisa apa? Sampai jam berapa nih Pak Umar? Kita kalau ada yang nanya, Pak. Ya? <laughs> sampai malam kata Pak Umar ya. Ayo monggo kalau pertanyaan teman-teman yang uh, penasaran uh, mengenai uh, data science secara umum dan juga pemanfaatan di USK Telco, ini langka sekali. Jadi tolong ditanyakan. Please stay tune hingga sesi talkshow malam ini. Oke. Okay. Kemudian di akhir sesi akan dibagikan link Pengisian feedback form sebagai persyaratan memperoleh SI sertifikat. ya Jadi, voucher tadi akan diberikan yang senilai juta ribu. Jadi, kelas kita uh, itu uh, apa yang kelas on berbayar ya akan diberikan kepada tiga orang pemenang yang akan diundi dan diumumkan besok, ya, Jumat, jadi langsung nih uh, di Instagram kelas data underscore. Oke, okay. um, jadi kita akan mulai langsung. Uh, sesuai dengan schedule ya yeah. saya akan mulai dan akan berikan waktu ke Pak Umar. so Pak Umar, silakan. Uh, the rest is yours. Thank you, Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah uh, pada hari ini atau malam ini saya diberi kesempatan untuk bisa men sharing ke teman-teman semua terkait dengan Uh, leveraging causal effect model atau uplift modeling to maximize business impact from personalized marketing campaign. Oke, okay. uh, dalam bahasan uh, kali ini akan ada dua dua keyword. Pertama, causal effect model. Yang ketiga, yang kedua, personalized marketing campaign. Saya akan bahas satu persatu bagaimana di industri, telekom, di industri telekomunikasi terkhususnya telkomsel, membangun sebuah active modeling. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Saya akan membahas 6 key activities how to build the model factory. Jadi, minggu lalu kita sudah share bagaimana seorang data scientist harus memiliki capability teknik dan capability bisnis. Oleh sebab itulah, satu step yang harus dilalui oleh seorang data scientist untuk building model Pertama adalah business understanding Bagaimana sebuah use case atau problem statement yang ada di industri Di perusahaan diterjemahkan ke dalam uh, bahasa-bahasa teman-teman data science Nah, Setelah kita mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh satu perusahaan kita harus melakukan yang namanya data understanding. Apa yang dilakukan di data understanding, kita akan melihat seperti apa video story data yang ada. Namun, akan menarik ketika kita berbicara terkait dengan uplift modeling. Quite different dengan yang kita sebut dengan konvensional predictive modeling. Nanti akan saya jelaskan di slide, slide berikutnya. Nah, Tahapan ketiga yang harus dilakukan adalah data preparation. Jadi, kita harus bisa melihat kira-kira Relevan fitur apa aja yang harus disiapkan untuk membangun sebuah model? Pastinya setiap use case akan berbeda dan setiap industri juga akan berbeda. Tergantung dari satu kesiapan data yang ada di industri tersebut, yang kedua terkait dengan use case yang akan dibangun. Nah tahapan yang selanjutnya yaitu membangun yang namanya modeling dan juga mengevaluasi dari model yang akan didevelop. Bagaimana model itu dibangun, dengan menggunakan algoritma apa, bagaimana cara mengevaluasinya, itu semua harus dilalui. Dan yang terakhir tentunya deployment. Ketika model sudah terbangun, semua model harus bisa di-deploy dan di-scale up untuk mencapai atau untuk menjawab permasalahan dari bisnis yang sedang dihadapi. Nah, Kita akan fokus terhadap modeling. Karena tadi saya sampaikan, di uh, pembahasan malam ini kita akan fokus terhadap leveraging uh, causal effect model to maximize business impact from personalized marketing campaign. Jadi saya akan bahas terlebih dahulu, apa sih itu uh, causal effect model? Bagaimana proses yang ada di dalam causal effect model? Saya akan recall, sedikit recall, penjelasan saya minggu lalu, Mungkin teman-teman atau sobat data yang minggu lalu datang uh, akan tidak akan familiar dengan uh, materi ini. Tapi ini penting sebagai bridging saya untuk bisa menyampaikan apa sih itu uplift modeling. Jadi yang menarik teman-teman, di uplift modeling yang harus dilakukan oleh seorang data scientist, dia harus melakukan test and learn. Kenapa perlu test and learn? Kan kita sudah mau bikin model. Pertanyaannya seperti itu. Oh ternyata... Test and learn yang dilakukan untuk bikin model, itu adalah sebagai input untuk modeling. Jadi bukan hanya historical data, tapi test and learn dengan apa? Dengan cara kita memberikan offer, new offer terhadap target segmen yang sudah kita sasar. Di sini critical point-nya. Kita harus melakukan yang namanya test and learn terlebih dahulu. Nah, ketika test and learn sudah terjadi, historical Kampen data ada barulah modeling itu dibentuk. Dengan cara apa? Tentunya tidak langsung ke whole population. Bayangkan kalau industrinya itu seperti Telkomsel, pelanggan 170 juta let's say. atau industri yang lain yang 100 juta pelanggannya akan sangat consume waktunya. Akan sangat memberatkan kapasitas atau analytic environment yang ada di sana. Oleh sebab itulah yang harus dilakukan di dalam modeling tahapan pertama adalah piloting, piloting terhadap apa? terhadap apa? terhadap small group of customer. ketika melakukan test and learn ini. nah, ketika pilot sudah terjadi di campaign, maka langkah selanjutnya dari trend. belum tentu semua model yang kita bangun itu memberikan atau menjawab permasalahan bisnis. Oleh sebab itulah harus perlu di retrain. Konteksnya untuk apa? Untuk meningkatkan satu pencapaian terhadap bisnis metrics. Kemarin sudah saya sampaikan di IG Live, apa sih yang menjadi KPI dari personalized marketing campaign? Selanjutnya berbeda-beda tergantung industrinya. Kalau misalkan ada satu industri, let's say telekomunikasi. KPI-nya adalah meningkatkan customer experience. Then we have to translate it into the data. Apa bisnis metriknya. Nah, ketika kita retrain, let's say kita bisnis metriknya adalah upgrade. Atau seberapa banyak rasio orang yang membeli dibanding terhadap target yang kita kimpin. Nah, Ketika satu model bisa menjawab atau menjawab permasalahan bisnis dengan meningkatkan up upgrade, maka model itu bekerja dengan baik. Jika belum, harus di retrain. Ini proses yang berulang. Retrain, piloting, and testing. Ini e, proses yang berulang. Maka saya sebut di sini. kausal e, efek model itu adalah iteratif. Tidak bisa sekali kita bikin model, langsung bisa bekerja. Kita harus melakukan yang namanya test and learn dengan melakukan testing produk ini di campaign atau di over ke segmen tertentu. Oke, setelah... Modeling terbentuk, barulah kita scale up. Kemana? Ke whole population. Ke target yang lebih besar. Kenapa harus di uh, scale up untuk bisa mendapatkan impact yang maksimum atau 100% dari uh, customer base yang kita punya. Okay. Untuk menjawab, apa sih perbedaan antara konvensional predictive modeling dengan uh, causal effect model. Berikut uh, yang sudah kita siapkan dan ini berdasarkan pengalaman yang ada di telekomunikasi terkhusus Telkomsel selama hampir satu tahun terakhir dan kita menggunakan ini pun tidak dengan uh, tanpa apa namanya literatur kita menggunakan satu literatur yang mana ini sudah dipublish di April 2019. Jadi saya yakin juga Telkomsel bisa jadi adalah satu perusahaan even di Indonesia atau di dunia sudah mengimplementasikan kausal effect model. Nah, apa sih bedanya antara konvensional predictive modeling dengan kausal effect model? Kalau kita runut satu persatu, kita cek dulu outputnya. Apa sih output di prediction model? Sobat data pasti tahu. Saya yakin. Kalau di prediction model, sobat data akan mempredik future value of each user dengan binary uh, variable. Let's say dia churn atau non churn, Purchase atau tidak purchase. Tapi apa yang dipredik di causal effect? Kita mempredik uplift value for each user. Jadi kita tidak mempredik future value uh, of user, tapi kita mempredik uplift value-nya. Nah, uplift value itu di define berdasarkan apa? Berdasarkan efek jika kita melakukan intervention. Jika kita melakukan campaign terhadap target group of customer. Oke, okay, itu dari sisi output. Terus apa manfaatnya buat buat buat buat uh, company? Dengan prediction model pastinya teman-teman data science bisa melakukan yang namanya iterative product dengan meng ke segmen tertentu. Jadi iteratif. Oh, kita coba segmen ini di dengan produk ini. Coba segmen yang ini di dengan produk A. segmen B, campaign produk 2, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan di causal effect model? Kita building several model. Jadi modelnya tidak satu. Nah, ini saya jelaskan setelah ini. Ada banyak algoritma yang dipasang ketika kita membangun yang namanya causal effect model. Jadi, kita bikin several model. Dan, let's model select the best product for each user. Jadi, bukan kitanya yang milih ini. Kalau di sini, kita milih ini. Produk apa yang cocok untuk segmen A. Produk apa yang cocok untuk segmen B. Dan seterusnya. Kalau ini, let's model select the best product. Menarik, teman-teman. Nah, yang ketiga, apa yang diperlukan sih? Ketika kita mau building predictive modeling, dengan causal effect model. Ada perbedaan. Kalau di prediction model kita hanya perlu historical data. Non need experimental data campaign, non -need. Tapi di causal effect makanya kita perlu a testing di awal. Ini kata kuncinya. Untuk apa? Untuk mendapatkan experimental campaign data, experimental offering result data. Jadi kalau kita belum melakukan A/B testing kita nggak akan pernah dapat eksperimental data berbeda dengan prediction model yang pas, yang tentunya cukup dengan historical data. Tapi apakah di causal effect juga perlu historical? Yes, perlu. Cuman ada tambahan plus eksperimental campaign data. Nah, kemudian di prediction model target variable itu berdasarkan eh, apa namanya business netnya Begitu pula dengan causal effect quite similar tergantung dari bisnis. Nah, ini gambarannya, teman-teman. Ketika, misalkan saya Umar, apa yang kita target? Kita nah, yang target, oh, Umar itu akan chen. Umar itu akan purchase produk ini. Tanpa kita memikirkan uplift dia seperti apa. Berbeda dengan ketika kita implement yang namanya causal effect model. Kita tidak hanya mempredik Umar akan beli, tapi kita cek kalau Umar akan beli, experience-nya naik, dan uplift revenue akan kita dapatkan ketika Umar membeli produk A. Itulah bedanya antara prediction model dengan causal effect model. Oke, okay, Sobat Data. Bagaimana sih implementasinya? Tadi masih teori. Saya akan lebih turun lebih dalam lagi. Dengan menggunakan causal effect model, contohnya seperti ini. Let's say, ini Pak Umar, Pak Mas Maju. LHC Mas Fajar. Mas Fajar, kita kasih treatment satu. Misalkan, kasih, uh, apa ya, let's say, beng-beng. Menu uh, snack beng-beng. Harga Rp150.000, misalkan. diambil atau enggak? Kalau ambil, kita cek. Mas Fajar, juga kita kasih coba silver queen. Harga Rp130.000, let's say. Cek juga. Nah, kita siapkan kontrol grup juga sebagai pembanding. Grup kontrol yang mana secara behavior dia homogen terhadap Mas Fajar. Artinya profilnya si kontrol ini itu homogen dengan Mas Fajar. Kalau Mas Fajar usianya let's say antara 30 sampai 40, berarti yang ada di kontrol juga usia 30-40. Mas Fajar misalkan suka digital apa namanya, suka nonton video, akan dikontrol juga, suka nonton video, dan seterusnya. Kita cek, apakah orang-orang ini akan ngambil, ketika di-offer, akan ngambil, apa namanya, silver queen atau beng Nah, ketika Mas Fajar itu ngambil, kita bandingin arpu Mas Fajar, ARPU itu apa ya, Average Revenue Per User, atau misalkan pemakaian. lah tadi kalau Mas Fajar ngambil, berarti kan dia ngambil, eh, mengeluarkan uang senilai 150000 dibandingin terhadap kontrolnya yang dia hanya mengeluarkan 100 berarti uplift-nya Mas Fajar kalau di campaign dengan treatment A adalah 50 Kalau di campaign uh, silver queen, uplift-nya adalah 30 Ini konsep uh, how we compare target versus control group. Ini penting supaya nanti ketika kita turun lebih dalam lagi sampai ke algoritma, sobat data akan memahami, oh seperti apa nih pemanfaatan uplift model. Oke, okay, sobat data, setelah sobat data sudah mengetahui bagaimana target dibentuk, bagaimana kita over target, dan juga kita biarkan kontrol sebagai pembanding, selanjutnya kita harus bisa dari satu model memisahkan kita harus bisa membuat matrik. Kira-kira grup mana yang memang perlu di campaign, Dan grup mana yang memang tidak perlu di campaign. Let's say seperti ini. Yang sumbu X di sini adalah orang-orang yang ketika di atau menerima treatment, dia membeli ketika dia di -treat. Yang Y, dia membeli ketika tidak di -treat. Membeli atau tidak tidak membeli ketika ditreat, ketika tidak ditreat. Nah, kita lihat orang-orang yang memang dia membeli, ini membeli yes, ketika ditreat. Kalau tidak ditreat, dia tidak. Nah, inilah target yang bagus, persuadable kita, group of customer kita. Kita bisa maksimalkan di sini karena kalau kita nggak treat dia, dia nggak beli. Tapi kalau kita treat dia, dia beli. Artinya kita harus target dia. Ada juga group of customer yang nggak di ataupun di dia akan beli. Tetap gini jadi target, tapi ada beda skenario, beda objektif. Kalau yang di persuadable di sini, objektifnya adalah maximize revenue atau customer experience. Tapi kalau di-sortings di sini, karena dia di-campaign, di ataupun tidak di dia akan membeli, maka objektifnya adalah di trip ritme adalah let's say tetap positif aktif bukan maximize. Nah, apa yang terjadi dengan orang di sini di grup ini? Di grup ini dia di trade tapi tidak beli. Ya, sudahlah kalau ini dip maupun tidak di trade beli. Sudah lupakan. Apa yang kita effort berarti grup tersebut. Atau yang bahaya lagi tidak di trade ditreat dia tidak beli tapi ketika tidak ditreat dia malah beli jangan ganggu dia biarkan dia sesuai behaviornya dia jangan kasih offer ke orang-orang ini biarkan dia membeli walaupun kita tidak menteri mereka artinya tanpa effort pun orang ini akan beli kita akan membeli beng-beng akan membeli apa tadi silver queen seperti seperti itu Oke, okay. sampai sini mudah-mudahan Sobat Data bisa memahami karena ini penting sebagai target setelah kita. Oke, okay. nah. kemudian yang yang menarik Sobat Data, causal efek itu tidak hanya menggunakan satu algoritma, tidak hanya menggunakan satu uh, statistical approach, ya? juga di sana uh, beberapa metodologi. Merah -merah, ya? Contohnya segmen uh, algoritma pertama adalah T-Learner. Seperti apa sih T-Learner ini? Jadi gini sobat data, ketika kita membuat causal effect model maka ada dua step di T-Learner yang harus kita persiapkan. Satu sobat data harus membuat model untuk mempredik apa? Mempredik target revenue dan juga LCG, LCG itu adalah local control group. Jadi kita predik nih, kalau Pak Fajar kita predik berapa sih ketika ditreat revenue-nya naik dan grupnya yang Pak Fajar tadi yang homogen dengan Pak Fajar secara usia, secara behavior, kalau di treat atau tidak di-treat, pemakaiannya seperti apa? Berapa pemakaiannya? Nah, ketika kita sudah tahu berapa sih Uh, revenue prediction dari Mas Fajar, kita bisa hitung revenue uplift dengan cara mengurangkan predicted target revenue dikurangi dengan predicted uh, local counter-group revenue. Ini satu algoritma. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal, kita nggak mempredik 0,1 ya, Sobat Data, di kausal efek. Kita mempredik revenue-nya loh. Berarti Mas Fajar kita predik grafiknya naik 500 rupiah. Let's say Sebagai kontrol grupnya Mas Fajar Oh naiknya 100 rupiah. Maka target terhadap kontrol Adalah 400 rupiah Kenaikannya Seperti itu Sobat Data Jadi kita mempredik uh, Value upliftnya Atau kita sebut continuous datanya Kalau kita bermain uh, dengan data Nah ini satu algoritma, Sobat, Sobat data. Ada lagi algoritma yang lain yang biasa dipakai di causal effect. Dan ini bisa juga dikombinasikan antara algoritma satu dengan algoritma kedua. Nah Algoritma kedua, kita mempredik. Nih, ini seperti konvensional uh, prediction model. Jadi kita create propensity model, seorang group of customer akan take over or not. Jadi ini binary kalau yang ini 0 atau satu. Nah, yang menarik adalah algoritma atentif. Jadi kita mengkombinasikan nomor satu dan nomor 2. Jadi sebetulnya kita bukan hanya mempredik value uplift of customer, tapi juga kita mempredik dia akan take our product over or not. Nah, ketika itu dikombinasikan dijadikan satu, maka sobat data menggunakan aditif e, algoritma di sini. Oke, okay. nah yang terakhir, ini adalah seperti normalisasi. Jadi artinya e, algoritma un, untuk bisa jadi ada satu value yang gede sekali, uplift-nya 1M, tapi ada juga e, group of customer yang uplift-nya hanya 100 perak. Bagaimana menterit ini kita gunakan logaritma transformation? Saya pikir sobat data yang berkecimpung di dunia statistik sudah familiar dengan pemakaian dari log transformation ini. Oke, sobat data, kita sudah jelaskan algoritmanya, kita sudah jelaskan tadi targetnya. Nah, saya akan jelaskan satu lagi apa namanya algoritma detail dari causal effect itu ini untuk memudahkan sobat data jadi let's say kita menggunakan algoritma atentif jadi yang kita predik itu adalah propensity to take or not dari sebuah offer yang kita berikan ke group of customer habis itu kita kali dengan berapa sih revenue upliftnya antara Mas Fajar dibandingin dengan kontrol grupnya, Let's say tadi, maka kita ketemu nih angka Y. Nah, angka Y ini nanti ada implementasinya di sini. Bagaimana persuadable segment tadi pekerja? Let's say to take Mas Fajar ada di sini. Persuadable di persuadable grup Mas Fajar kita predik akan mengambil over kita 0,9, gede tinggilah 90 persen. In intem of revenue uplift dengan menggunakan let's say tadi thinner ketemu angka high, High-nya berapapun, seribu, sejuta, satu m, artinya Mas Fajar kalau kita kalikan ini terhadap ini high, karena intem of revenue upliftnya high. Tapi sure things, bayangin. Mas, siapa lagi? Misalkan, Mas, Mbak Adin misalkan. 0,9, income of dia akan membeli. Karena tadi di di, di matrik yang kanan atas, kenapa 0,9? Di campaign atau tidak di campaign, dia akan beli. Maka propensity-nya dia tinggi. Tapi apakah revenue uplift-nya tinggi? Karena dia tadi di campaign pun, dia akan beli. Artinya revenue uplift-nya dia low. Ketika ini dikalikan, makasihnya low. Nah, bagaimana dengan segmen-segmen yang lain? Don't disturb. Don't disturb pastinya dia tidak di campaign beli. Di campaign malah nggak beli. Ya sudah lah. propensity juga hampir nol Dan kita don't care dengan revenue uplift-nya. Mau tinggi, mau mau mau kecil, ya mendekati nol Kita nggak usah campaign mereka. Nah, yang menarik ini, di campaign tidak di campaign 0. Emang dia di campaign nggak di campaign nggak ngambil. Dan pastinya revenue uplift-nya care lah, dia bisa jadi kecil. Makanya dia pasti akan revenue kecil. Jadi, pada saat revenue uplift, yang kita sasar adalah dua segmen. di persuadable dan di-sortings. di, di persuadable kita akan maximize revenue. Sementara di-sortings, -di kita akan manage the revenue. At least same. Kita keep, kita lock revenue-nya. Oke. Okay? Ini adalah satu algoritma yang kita pakai ketika apa namanya melakukan personalized campaign. Kenapa sih? Perlu revenue uplift. Jadi gini sobat data, personalized marketing campaign artinya kita akan ingin memberikan offer sesuai dengan profilnya mereka. Itu satu hal, penting untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan experience-nya mereka. Tapi jangan lupa, kita juga perlu untuk melihat Profitability, kalau kita over A ke segmen satu atau kita over B ke segmen dua, sehingga kita juga harus mengukur kausal efek modelnya. Nah, ini mungkin slide saya yang terakhir. Jadi, setelah saya menjelaskan tentang algoritmanya, saya menjelaskan targetnya, saya coba akan merangkum bagaimana sih mengimplementasikannya di dunia nyata. Jadi Sobat Data, ini adalah uh, high level end-to-end proses dari causal efek model untuk bisa menjalankan yang namanya personalized marketing campaign. Jadi langkah pertama tentunya ini adalah data engineer. Peran data engineer sangat diperlukan di sini. Untuk apa? Satu, industrialize master table. Jadi semua fitur yang dibangun ketika kita building model itu harus diindustrialize, harus dioperasionalize, harus diotomasikan oleh data engineer. Yang kedua, ketika melakukan retrain model, untuk apa tadi yang saya jelaskan di awal, meningkatkan pencapaian dari bisnis matrik, meningkatkan akurasi model, bisa jadi data engineer perlu untuk menambahkan new fitur. Berdasarkan apa? Input. Dari data scientist maupun bisnis owner. Oke, okay, data engineer penting. Bagaimana peran data scientist? Data scientist ini yang akan membangun uplift modeling. Dengan apa? Tadi, historical campaign data. Historical data itu sendiri. Mencari relevan fitur, mendevelop model, mengevaluasi, merit trend sampai mengindustrialize model factory -nya. Tentunya setelah melalui semua tahapan tadi, dari test and learn sampai scale-up. Nah, yang menarik Sobat Data, ada peran machine learning engineer. Mungkin Sobat Data, ini merecall minggu lalu. Yang minggu lalu hadir, saya yakin familiar dengan slide ini, dan saya sudah menjelaskan, di satu industri mungkin menyebut data scientist adalah machine learning engineer, machine learning engineer adalah data scientist. tapi itu nggak ada patokan bakunya Yang penting bagi bagi bagi saya Ada perbedaan yang signifikan Antara data scientist Machine learning engineer Maupun data engineer Data engineer akan fokus di data uh, Collection, aggregation, industrialize master table Data scientist akan fokus di uh, building uplift nya Dan machine learning engineer Akan fokus di apa? Automation dari semua ML model. Dan dia harus melakukan yang namanya performance improvement untuk meng, mengapa? melakukan productionalize dari semua model. Jadi semua model akan masuk ke sini, ke mesin learning engineer, dan dia yang akan melakukan operasionalisasi. Nah, output dari ini semua dari hasil data science team, saya sebut data science team, baik data engineer atau scientist maupun masih learning engineer akan masuk ke kita sebut sebagai contextual marketing campaign team dialah yang akan melakukan personalisasi atas dasar apa? atas dasar inputan dari teman-teman data science oh segmen A di campaign over satu karena dia diprediksi akan beli satu revenue nya akan naik dua tiga nya dia juga akan naik begitu sobat data yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan sobat data bisa memahami apa yang saya sampaikan thanks dan ini ada satu quotes yang bagus yang saya sangat senang dan ini saya tempel di di beja belajar saya ini ini ini menginspirasi saya juga uh, untuk untuk saya rajin untuk terus belajar jadi dari imam syafi'i dia mengatakan jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Bagi saya, kalimat ini sangat menginspirasi. Dan ini membuat saya terus, oke, okay, walaupun usia saya net say, sudah mendekati 40, tapi saya harus terus belajar. Dan terus mengupgrade capability dan knowledge yang memang diperlukan bagi seorang kata saintis. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, luar biasa presentasinya. Thank you banget. Um, kelihatan ya kalau kita kerja dengan passionnya, Semangat, Pak. <laughs> Tadi saya coba mintip sedikit ya di link ini Pak Umar. Mungkin teman-teman juga bisa, bisa apa, kepo nih link ini Pak Umar ya. Jadi 16 tahun terakhir itu memang dari kas, apa, area customer analysis ya Pak Umar ya betul customer analytics, analisis udah pasti ini udah berkali-kali artinya sudah di, sudah teruji ratusan kali mungkin ya Umar ya melalui perjalanan analisis yang uh, data-datanya uh, customer kemudian diolah uh, akhirnya masuk ke area marketing ya malah ke bisnis data engineering tadi spesifiknya di closing dengan data, -data engineering nih saya rekap sedikit Pak Umar ya beberapa yang tadi saya apa cermati yang paling penting di awal tadi juga di mention saya remat lagi ada enam step ya enam step ya. 6 step untuk membangun model ya. yang pertama business understanding data understanding data preparation yang mungkin paling challenging ya karena data itu structure dan unstructured, kemudian bangun model modeling evaluation and deployment nah yang tadi terakhir yang pasti areanya ada lain lagi tuh, master learning engineer dan juga data engineer. Dan disebut juga bahwa yang yang perlu ditekankan adalah ada perbedaan nih antara konvensional uh, prediksi modal dan casual, casual effect. Ya, casual effect sendiri itu prosesnya iteratif ya, ya. Jadi kita nggak bisa bikin sekali tinggal terus bisa scale secara otomatis ya. Apalagi kalau kita harus nyemplung bener sama prosesnya ya. Yang pasti Pak Umar udah pasti udah sangat mengenal ya datanya, interaksi berkali-kali di telkomsel. Kemudian tidak bisa bangun model dan langsung bekerja tidak ya. Jadi uh, dan kalau udah berhasil harus di scale up. Ya. Perbedaan mendasar nih antara konvensional dan casual effect model. Ya. Yang pertama uh, konvensional itu dia memprediksi value of each user dengan delivery atau target variable. Sorry ini audio saya. Ini ya, bergema ya? Enggak ya? Enggak, enggak, enggak. Enggak ya? Di saya kayak bergema sedikit. Jadi itu perbedaannya. Jadi uh, kalau, kalau prediksi modal kan dia mendivan men uh, dari binary ya. Apakah beli apa enggak probability-nya dia akan, akan akan seperti apa. Tapi uplift ini beyond ya. Kalau lihat dari dari apa statement yang dipredik adalah uplift value. Ya, uplift value dari tiap tiap user. Apa sih yang di divine adalah efek dari intervention kita ya, Pak Nah, yang sering tadi di dimention juga adalah bagaimana kita harus eksperimen, ya. Eksperimen ada kontrol grup, ya. Poin paling penting adalah melakukan AB testing di awal, ya. Karena dengan AB testing kita bisa membedakan, ya pak, mem membuat eksperimen, ya. Um, Terus yang saya ingat juga, saya dikasih contoh mau dikasih beng-beng, pak. <laughs> <laughs> case nya saya dikasih beng-beng sama silver queen. Nah, kalau saya sendiri sih ambil dua-duanya, Pak Umar. <laughs> Cuman case-nya mungkin kalau produk telco kan single answer ya, Pak Umar, single option. Yang artinya saya mau beng, saya bagusnya beng-beng atau silver queen. Kalau beng-beng mungkin saya bisa apply sekian, silver queen sekian. kemudian dibandingkan terus-menerus, Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan nih ya sambil kita uh, saya bahas beberapa pertanyaan, teman-teman saya ingatin lagi bisa bertanya di uh, apa di Q&A private ke uh, Ikrar Indonesia uh, dan nanti bisa disampaikan aja ke sana nanti kita pilih beberapa. Ini saya ada beberapa saya seleksi ya. <laughs> Oke, okay, yang pertama nih uh, dari Hazim Bajamal ya, uh, selamat malam Pak Umar. Mau nanya nih, Pak, let's say, uh, generate, saya generate histogram. Histogram yang generate tersebut menunjukkan bahwa data tersebut right skew. Jadi skew ke kanan. Boleh dijelaskan nggak, Pak? Kalau datanya skew, kenapa kita harus menormalisasikannya bag, Dan bagaimana menginterpret visualisasi data yang sudah dinormalisasi? Mungkin bisa dikasih contoh. Terima kasih, Pak Umar. Mungkin langsung dijawab dulu ya. Satu persatu ya, Pak Umar ya apa mau dikumpulin jawab dulu. Okay. sobat data misalkan generate insight ternyata ternyata secara histogram dia skew ke kanan. Kenapa di, di, dilakukan normalisasi? Sebenarnya normalisasi itu adalah satu treatment atau statistical approach untuk menaturalkan sehingga ketika kita melakukan apa treatment tip kita sudah mengumpulkan dan efek dari outlier data sudah kita hilangkan. Sehingga kita bisa meminimalisir outlier. Itu sih satu satu kuncinya kenapa kita melakukan normalisasi. Tapi Sobat Data, yang perlu diingat, tidak semuanya harus dinormalisasi. Let's say Misalkan, kalau kita histogram, datanya histogram. Kita mengatakan penduduk Indonesia kirinya ke kanan. Let's say, uh, usia di atas 50 itu ada... 40% 40, 30, cuma 20% Nah kalau memang itu data faktual Katakan itu apa adanya Kita akan melakukan normalisasi dalam hal-hal tertentu Tidak semuanya harus dinormalisasi Itu kuncinya Nah kalau kita lakukan normalisasi nanti bahaya Ada kita dapat data semuanya dinormalisasi Nah nanti insetnya nggak dapat Satu. Ketika menginterpretasi data pun Kita harus hati-hati uh, juga Apalagi kita sering dengan narasi, narasi, narasi gitu ya. Nah, ini penting sebenarnya, tergantung nanti dari objektif dari teman-teman di industri. Teman-teman mau menyelesaikan problem apa? Bisa jadi satu analisa angle, angle-nya bisa beda-beda nih. Tadi, skew kanan angle-nya bisa jadi, kalau saya lihat, oh ini nggak perlu dis... apa? Normalisasi karena kebutuhannya bukan untuk treatment, ini hanya untuk memberikan penjelasan. Ternyata, secara distribusi kebanyakan di kanan. Bisa jadi angle yang lain juga bisa. Angle yang lain lihatnya di sebelah kirinya. Oh, sebelah kiri kecil. Kita perlu optimalkan. Banyak, banyak, banyak interpretasi yang bisa di apa dibuat tergantung dari objektif, tergantung dari goal-nya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Thank you Pak Omar. Jadi itulah mungkin kenapa kita harus penting banyak ngobrol sama orang bisnis Pak Omar. ya, mungkin ya. Untuk memahami kapan harus di apa yang outlier dan lain-lain. Nah masuk ke pertanyaan berikutnya Umar uh, dari Pak Bima Putra Pratama, oke okay, mau bertanya nih Pak Umar dalam penerapan dalam penerapan casual model ini apa tantangan terbesar yang dihadapi harga hasilnya bisa diterapkan oleh tim bisnis? Nah ini curhatan nih tantangannya gini Pak kita kita itu biasanya sukanya yang instan. Mie pengennya mie instan itu lima menit jadi Bikin model langsung dapat hasil jadi nah, Tantangan terbesar Kadang data saya nggak sabar nggak sabar terhadap apa Ini saya sudah melakukan iterasi 1, 2, 3 Test and learn, test and learn, test and learn Tapi Kok belum dapat ini uh, Satu pemodelan yang paling tepat Produk apa yang paling bagus Di offer ke satu segmen tertentu Nah dibutuhkan kesabaran data saintis butuh tekun, harus oh, sabar satu, kedua harus istiqomah kenapa harus istiqomah? kita harus jalanin proses yang ada kita harus jalanin kalau memang harus tes and learn untuk bisa dapat uh, historical campaign data ya kita jalanin kalau nggak jalanin itu, mana mungkin kita bisa melakukan kausal efek model. itu tantangannya, Sobat Data thank you, Pak Umar istiqomah ya, Pak Umar ya. <laughs> Tidak hanya hard skill, tapi juga kita harus punya soft skill dan mentalitas yang bagus ya. Oke, okay, ini ada lagi Pak dari Faisal Anwar ya. Yeah. Mungkin kasusnya di bidang non nih Pak Umar ya. Bagaimana best practice apabila kita tidak memiliki cukup data? Ya mungkin uh, datanya ini khususnya di bidang UMKM, di mana datanya tidak banyak. Kan ini ini pasti banyak dihadapi banyak uh, sobat data nih. Karena eksperimen atau abitest sendiri biasanya perlu cukup sampel data untuk mencapai statistikal signifikan, ya kan? Saya pernah beberapa kali test namun tidak pernah mencapai statistikal signifikan meskipun eksperimennya sudah berjalan beberapa bulan. Gitu. Ada saran nggak nih Pak Umar? Boleh. Menarik ini. Ini, ini konsultasi tipis-tipis ya. -tipis. <laughs> Jadi gini sobat data. Memang salah satu yang challenging di data saya di situ data data preparation. Tadi disampaikan juga Mas Fajar, challenging sekali. Di telco pun itu pekerjaan yang hampir 80 persen kita aktivitasnya di sana. Nah, sobat data yang misalkan di UMKM, bagaimana sih cara misalkan kita melakukan analisa tapi datanya kurang? Ada beberapa pendekatan sih. Dan ini memang agak-agak tricky bagi saya. Bisa jadi, kalau Sobat Data secara statistik memang tidak cukup, secara statistik tidak cukup data itu, ya mau gimana lagi? Sobat Data harus terus mencari. Kembali lagi, sabar dan istiqomah. Sabar mencari data, istiqomah dengan proses yang ada. Jadi, saya tidak punya tips yang yang signifikan, yang punya saya tips yang signifikan, dua kata kunci, sabar dan istiqomah. Sabar mencari data, dan istiqomah menjalani proses. Karena, Data science itu bukan sebuah pekerjaan yang bukan lapak tangan dari atas ke bawah selesai. Enggak, semuanya butuh proses. Saya juga belajar data science itu 16 tahun di Telkomsel. Jadi prosesnya sangat panjang sekali dan saya mempelajari banyak hal dan nggak bisa instan. Itu aja, Mas Fajar. Mudah-mudahan menjawab. Thank you, Umar. Ini pasti banyak dihadapi para pemain data ya yang mau coba mulai dannya terbatas, ya kan? Ya mungkin ada beberapa opsi, mungkin kalau sudah saya ada, apa, perlu cari proksi, perlu cari proksi untuk uh, apa? menambah uh, sumber data, uh, uh, ataupun mungkin yang lain, di mana kita pasti akan ketemu kalau kita uh, diistikolak tadi ya Pak Umum. Oke, okay, masuk ke pertanyaan berikutnya, uh, dari Gempar Asmara. Okay. Pertanyaannya adalah bagaimana proses pemilihan user untuk di-treatment? Poin apa yang paling menentukan dari user tersebut untuk dipilih? Gimana sih samplingnya Apa Umar ya? Bisa oh. dijadikan lebih awal. Tapi kembali lagi ke matrik yang tadi Sobat Data. Hmm. Jadi ketika kita memanfaat itu dikembalikan terhadap uh, matrik tadi. Apakah dia persuadable? Apakah dia surting? Kalau dia persuadable, maka kita bisa memaksimalkan revenue di sana. Kalau surting, cukup lah kita yang penting kita keep... Uh, pengeluaran dia sama dengan sebelumnya itu aja kata kuncinya oke jadi perlu dilihat dulu ya possible uh, apa enggak ya kan sesuai tadi triksnya. dan kalau Pak Umar kan bilang materi bisa di ya Pak Umar ya boleh jadi, po, biar bisa apa biar bisa baca-baca lagi dan oh sudah itu yang mana sih ya kan kemudian dari uh, typo Rijal Ini banyak banget nih Pak Umar saya, saya <laughs> bisa dulu nih Nih. apakah dapat dikatakan bahwa uplift model digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari target marketing campaign? Maka ini merupakan, uh, ya apakah bisa dikatakan seperti itu, maka ini merupakan kelanjutan dari market customer segmentation yang biasanya menggunakan model clustering, jadi ini tanda tanya semua nih Pak, jadi apakah dapat dikatakan bahwa ini sebagai uh, meningkatkan efisiensi target marketing campaign dan ini masuk uh, yang apa, Kelanjutan dari customer service ini Pak, ya. yang biasa menggunakan clustering, Lunggu silakan Pak Umar. Ya, ini persis banget yang apa, apa yang saya jalani di Telkomsel. Jadi ini, uplift model itu bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari clustering, betul banget, betul sekali. Jadi clustering ketika teman-teman sudah bisa bikin segmentasi dengan menggunakan k-means, let's say. Muncul beberapa cluster, dites lah, test and learning itu dengan menggunakan clustering itu. Segmen A di over 1, segmen A over 2, segmen A over 3, dan seterusnya. Nah, uplift model ini dilakukan untuk langkah berikutnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memaksimalkan efek dari intervensi kita. Jadi bisa dikatakan ini efisiensi dari marketing. Pasti. Masa iya kita akan mentarget, let's say, 1 juta pelanggan. Dengan cost untuk mentarget ini, misalkan seribu. Bayangin, 1.000 kali sejuta, udah satu M. Tapi dengan kita bisa memilih dan memilah, let's say cuma 100 orang. Dan 100 orang, kita predict artinya naik, let's say, seratus rupiah. Kita bisa berhemat dalam konteks marketing kita. Dalam konteks kita menawarkan produk kepada pelanggan. Dan tentunya pelanggan akan lebih happy. Experience mereka lebih naik. Kenapa yang ditawarkan oleh industri sesuai kebutuhannya mereka? Kenapa? Sudah di -kan, sudah di profile -kan, sudah di kan Begitu, Mas Wajar. Thank you. Thank you, Pak Omar. Ini karena banyak, saya langsung masuk pertanyaan berikutnya, Pak ya. Ini yep. dari, ini sobat, ini sobat saya beneran nih, Mas Desi Amiruddin nih. <laughs> Ternyata ini Mas Desi. Nih. Uh, untuk casual effect model ini, apakah model dibuat per produk? Kalau misalnya terkonser ada banyak produk, apakah tiap produk ada model sendiri atau bagaimana, Pak? Oke, okay, menarik. Menarik sekali ini. Jadi, uh, yang kita develop di Digital itu, kita nyebutnya campaign ID, pro inisiatif. Jadi, segmen dan produk. Bener. Jadi, bikin model untuk satu produk dan satu segmen. Karena nggak mungkin produk itu nggak ada segmen ya. Produk dan segmen. Nanti kita ketahuan mana yang uplift. Dari, bisa jadi produknya sama, segmennya beda. Atau produknya beda, segmennya sama. Nah, up Model ini dibangun untuk semua produk dan semua segmen, per segmen dan per produk. Itu, Mas Fajar. Mudah-mudahan menjawab. Thank you, Pak Umar. Semoga menjawab ya, Mas Desi ya. Nanti kita ngobrol lagi nih Kemudian masuk ke Dwi Kusumawardani. Selamat malam. Izin bertanya untuk memprediksi apakah suatu kampanye marketing bisa sukses. Apakah harus diuji untuk satu-satu konsumen Pak, seperti yang Bapak jelaskan, atau atau seperti apa pak? kan tadi kan kasusnya aneh, saya fajar, di, di, di level productionnya gitu, Pak? Oke, okay. jadi gini ketika kita ada model, pastinya kita ada yang namanya training dan testing dataset. Nah dari situlah kita bisa melakukan evaluasi seberapa bagus prediction model kita. Nanti di sana ada confusion metric, ada confusion metric, ada yang namanya sensitivity, ada yang namanya Evan Score mungkin teman-teman data scientist yang biasa bermain dengan semua variabel variabel itu akan akan familiar at least at least kita tidak mempredik dengan tanpa evaluasi kita mengevaluasi dengan dua dataset tadi kita bandingkan begitu Mas Fajar, mudah-mudahan menjawab siap uh, next ini masih sebenarnya jam 8, cuma saya lanjutin ya. boleh boleh teman-teman juga mungkin bisa ekstra sedikit maksudnya Uh, dari Alfieto Kondo dalam develop model, apakah model yang dibuat menggunakan algoritma yang sama dengan parameter dan fitur yang berbeda-beda, atau berbagai macam model yang berbeda-beda algoritmanya? Saya ulangi, clear, Pak? Apa sih ulang lagi? lagi-lagi agak, agak bingung saya, yang pertama dalam develop model, apakah model yang dibuat menggunakan algoritma algoritma sama nih, tapi parameter dan fitur yang berbeda-beda atau berbagai macam model jadi mungkin kalau bahasanya ini linear, ini logistik, ini-ini uh, dibandingin, atau satu aja uh, tapi fiturnya di, di, di klik gitu ya atau macam model yang berbeda-beda gitu. dua opsi tadi kan, jadi ya. atau fiturnya yang kita tweet iya. atau yang kedua modelnya yang, yang di tweet berhasil, iya. ya jadi uh, kalau itu pendekatan itu bisa diimplementasikan semua bagi menurut saya yang penting yang penting uh, pada saat develop di awal pastikan semua fiturnya itu yang relevan dengan uh, use case-nya bisa jadi right, gini kita menggunakan 1.000 fitur kita komersial bahkan sudah sampai kita develop tiga ribu fitur mas fajar Wow. 5.000 fitur kita bangun yeah, untuk satu model 5.000, let's say 5.000 Dari 5.000 ini, kita bangun model Kalau di Telkom saya kebetulan Kita pakai 5.000 semua hmm. Habis itu, yang di-tuning itu adalah algoritmanya hmm. Apakah pakai SG Boost Ataukah pakai misalkan Decision Tree, Ataukah random forest, dan seterusnya Karena kita, Alhamdulillah, semua fiturnya ada Tapi bisa jadi di tengah jalan, let's say Oh, ada fitur ini nih yang menurut business understanding, business owner ini relevan. Kalau non dimasukkan, oke kita masukkan. Jadilah lima misalkan atau lima ribu sepuluh. Kita dapet di awal lagi. Caranya sama lagi prosesnya. Kita pakai multiple apa algoritma mana yang terbaik implement scale. Gitu mas Wajar. Jadi buat kebayang kalau tiga ribu lima ribu berarti ya berarti ya secara storage mutasi, data informasi sangat solid ya solid sekali Gak bisa. Gak bisa kita running di lokal gitu aja ya. nanti kita bahas ya mungkin ya pak uh, next next topic nih data engine yang nih kemudian uh, dari dia kak ya dia kak saya ingin bertanya terkait treatment control test apakah perlu kita membandingkan lift treatment satu dengan uplift treatment 2 apakah harus semua dibandingkan dengan kontrol terima kasih pertanyaan dari dia Oke, okay, pastinya semua treatment harus bandingkan dengan kontrol, karena karena apa? Kontrol itu adalah sebagai natural behavior. Kalau orang ini nggak dikempen, nggak dikasih treatment, seperti apa sih? Nah, orang yang ditreat berarti orang yang diintervensi oleh kita. Kalau diintervensi, seperti apa efeknya? Dan kontrol, Sobat Data, kontrol itu untuk masing-masing treatment, ya, bukan berarti satu kontrol untuk semuanya. Karena kontrol itu harus homogen terhadap target kita. Kalau kontrol itu nggak homogen, maka wasalam, bahaya sekali. Saya pernah melakukan kesalahan itu juga, jujur. Apa yang kita lakukan? Overclaim. Udah sekali, ternyata setelah dicek, ada permasalahan di kontrolnya. Bayangin Sobat Data, hanya karena kita nggak homogen di sisi kontrol grup, kita bisa overclaim. Hmm terhadap revenue gede sekali dan itu bisa misleading terhadap bisnis. ya itu sobat data. Imagine 170 juta customer ya pak? iya iya melenceng sedikit ya beberapa <laughs> <laughs> ratus ya, yang yang berbeda. oke okay. kemudian dari pak Mauldi Wirastomo ya uh, mohon izin bertanya apakah harus kalau menggunakan machine learning engineering yang tadi yang di paling akhir machine learning sebagai tahapan akhir sebelum marketing campaign ya kan karena belum, belum tentu semua perusahaan memiliki machine learning buat mungkin secara proses ya Pak ya oke, okay. coba gini makanya, tidak semuanya artinya saya sampaikan juga antara data engineer, data scientist, machine learning engineer ada ada irisannya, diagram fan jadi kalau memang industri itu memang merasa tidak perlu machine learning engineer cukup sampai data scientist, oke. Okay. Yang penting data scientist itu bisa generate uh, model, bisa mengoperasionalkan dan bisa menarget uh, atau membuat target segmen sesuai dengan behavior pelanggan. Kalau sudah sampai itu cukup is okay, tidak perlu machine learning engineer. Tapi kenapa di sini saya share ada machine learning engineer? Itu adalah satu role yang ada di Telkomsel kebetulan saat ini dan kita memang sudah pisahkan. Mudah-mudahan ini yang ideal, tapi memang kembali lagi ke industrinya masing-masing. Begitu, Mas Wajar. Thank you, thank you banget, Pak Umar. Uh, ini ada, masih ada beberapa lagi, saya lihat juga. Uh, ini kayaknya ada yang lagi ngerjain, Pak. Jadi, ini kayaknya lagi urgent nih kalau di, buat dijawab. <laughs> dari dari uh, Han, ya uh, Pak Umar, saya mau tanya mengenai retraining. Ya. Apakah proses retraining perlu menunggu validasi performance dari assessing model? Atau bisa langsung dilakukan berdasarkan periodik setiap dua atau dua bulan tanpa menunggu validasi performance. Menarik, jadi gini: ini yang saya sebut tadi harus sabar dan istiqomah. Jadi, retrain itu nggak bisa di tengah jalan. Retrain itu harus full cycle, terutama industrinya juga. Kebetulan, kalau di kita mengukur satu testing itu full cycle-nya satu bulan. Kembali lagi ke industrinya. Kalau memang dirasa teman-teman di industri yang lain cukup satu minggu, it's oke okay, satu minggu. Setelah satu minggu, cut langsung dievaluasi. Apakah modulnya bekerja? Apakah bisa menjawab bisnis? Eh, tantangan bisnis yang ada di sana. Kalau sudah cukup, tapi tapi uh, yang perlu di-highlight di, di, di, di highlight adalah bahwasannya retrain itu iteratif. Retrain itu iteratif periodikalnya, tergantung industrinya masing-masing dan harus full cycle nggak boleh di tengah, begitu mas aja Siap, ah, jadi harus full cycle ya, Omar ya. Uh, Sens ini iteratif ya, harus harus ini berproses lah, sabar. Kemudian ini saya mungkin uh, satu dua pertanyaan terakhir mengingat waktu juga. Kemudian dari GIGAS Taufan Arfianto, ya selamat malam, Pak Omar, saya hendak bertanya terkait dengan model algoritma yang tadi dijelaskan. Apakah dalam penggunaannya dalam suatu proyek hambatan-hambatan tertentu, ya. Dan jika boleh, adakah sumber untuk mempelajarinya, pak, lebih lebih, lebih jauh? Terima kasih. Mungkin tadi referensi-referensi ya. Menarik ini. Mungkin uh, gini, kalau misalkan hambatan, pastinya ada. Tadi yang saya sampaikan hambatan banyak sekali. Yang paling challenging itu operasionalisasinya. Karena bayangkan sobat data dalam satu waktu meraning merunning. merunning Model itu untuk satu segmen dan satu offer, satu segmen satu. Kalau kita punya 10 offer, 10 segmen, berarti kita keranin berapa? 10 kali sepuluh seratus, sobat data. Secara bersamaan terhadap ratusan juta pelanggan, bayangkan mas Fajar bisa memikirkanlah seperti apa itu. Tapi kalau misalkan hanya dua offer, kemudian dua segmen dua kali dua empat is oke lah. Uh, itu nggak menjadi hambatan, hmm. saya pikir. Yang, yang yang yang yang yang signifikan. Nah yang kedua terkait dengan apa namanya literaturnya dari mana nih ingin belajar algoritma-algoritma itu, Sobat Data bisa uh, googling. Tadi yang saya sampaikan itu meta learner, silahkan meta learner. Kata kuncinya meta learner, causal effect itu mungkin Sobat Data bisa akan akan lihat akan akan banyak di sana metodologi apa algoritma seperti T-learner x learner dan uh, apa satu lagi saya agak lupa yang kita pakai adalah Tillerner. Nanti Sobat Data bisa melihat lah di sana Tillerner Xlener eh dengan kata kunci Metalener. Silakan Sobat Data googling aja. Banyak sekali sekarang.